kemerdekaan daripada negara Malaysia. So, di sini guys ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ya. Nah, di sini ada Raptai nah, Day 1 Malaysia Merdeka 2022, perarakan aset angkatan tentara Malaysia atau ATM. Oke okay, so langsung saja guys saya sudah penasaran ya kan Kalau kita kemarin sudah bereaksi di tahun 2013 kalau tidak salah Dan itu masih sangat-sangat sedikit sekali ya Daripada kendaraan dan juga istilahnya apa yang ditampilkan di dataran Merdeka Dan sekarang guys ini tahun 2022 sudah 9 tahunan ya Dan kita akan melihat bagaimana istilahnya perarakan aset angkatan Tentara Malaysia ataupun ATM ini, so jom kita tengok videonya. Let's go! Wow, oke, okay. kita bisa melihat, guys. di sini ya, ini adalah aset Angkatan Tentara Malaysia. Oh, rame, guys! Rame, guys! Ada bis apa ini? Tentara Darat? Oke. Okay. Alright, di video reaksi sebelumnya, guys, ya, kendaraan motor ini ada dan juga tank, ya. Dan kita akan melihat di sini, wow, oh, serba hitam, guys. Pasca, wow. wow, amazing! Oh, ini juga mbaknya angkatan tentara itu, guys. Oh apa nih Ada ada video nih Wow Oke okay, guys Oh ini kayak boot gitu ya Kalau di perairan gitu kan Oke Oke oke oke Wow. Oke banyak sekali guys yang uh, hadir di sini ya untuk mengabadikan momen di tahun 2012 ini guys. Wow. Oh itu ya. Apa itu yang di Citro guys Granat ya? Apa sih? Gak ngerti juga namanya aku. kalau dulu di 2013 itu sangat-sangat sedikit sekali ya dan sekarang kita bisa lihat guys perkembangannya ya kan di tahun 2022 banyak sekali istilahnya kendaraan-kendaraan uh, milik tentara daripada angkatan Malaysia ya tentara angkatan angkatan tentara Malaysia Wow Oke okay, masuk juga juga tanknya ini guys. Wow. Mantap. Banyak ya. Kalau dulu cuman beberapa aja ya. Di tahun 2013 yang pernah kita react itu loh guys. Saya so, ini nggak ngerti suaranya kedengaran apa enggak, tapi ini keras banget ya. Wow. Menyenangkan. Alright. Uh. Woo. Ini ini uh, apa ya kalau di tahun 2022 seperti ini kalau 10 tahun lagi pasti lebih canggih lagi guys asli. Lebih banyak lagi selanya aset daripada angkatan tentara Malaysia ini. Wow. Ini bisa apa ya? Menggugah semangat daripada uh, masyarakat juga. Untuk cinta ya kan Kepada tentara Malaysia guys Oh ini truk pembawa tentaranya guys Prajurit-prajuritnya guys Oh my god Amunisi juga apa namanya itu Untuk bantuan-bantuan uh, seperti itu Ini biasanya pakai truk-truk kayak gini nih Oke okay. Oh, oh beda ya jalur orang sama jalur tentaranya sama ini kendaraannya ya guys ya. Kita belum lihat untuk uh, pasukan pasukannya ini. Uh apa ini roket ya? Oh misil, oke okay, kerja misil eksoket. Oh eksoket. Nah, mm40. Wow sm39. Wow guys, keren banget. Dikeluarin ya Banyak ini yang dikeluarin ya sekarang Oh ini apa ini Kejap Diving chamber Apa ini guys Tidak ngerti juga ini guys Penyel Oh penyelam Wow Itu bukan main loh guys Orang-orangnya itu bukan main loh Ini ada drum bandnya guys Oh sangat menyenangkan, mesti ya dari tentara mau di Indonesia maupun di Malaysia Pasti ada drum bandnya ini guys, marching bands apa namanya ya kayak gitulah. Oke, wow, uh, apa ini ini roket juga ya guys ya? Ini nggak ngerti ya ini apa namanya guys? Nggak ada keterangannya di sini Boh mantap Woy, ini juga guys Ini roket ya kayak apa namanya ya Rudal-rudal Ah gitu ya Woy, ramai guys sini guys Oke okay, ini polis ya Nggak ngerti juga saya Nggak masih tentara ini guys Wow, Ini kendaraan bermotornya azik, kayak keren banget aja kita lihat gitu guys. Wow, mantap po, oh. wah ada sniper tuh gak situ guys. Masya Allah, uh, banyak banget ya kendaraannya di sini. Amazing, sih. Oh, masih ada lagi. Saya kira udah habis, masih setengahnya. Ini video, guys. Berarti sampai full ini kita akan melihat uh, aset daripada tentara Malaysia, guys. Alright, oh ini biasanya untuk off-road, -off gitu, guys. Wow, ini hammer, kayaknya ya. Mobilnya Hammer loh ini. Penampilannya ini enggak tahu juga ya apa ini buatan Malaysia sendiri. Wow. Keren-keren guys, ini mobilnya keren banget. Wow. Mantap. wah itu banyak banget di atas tuh guys, untuk senjatanya ya. Puh. Mantap sih, oh ini yang ah itu guys, biasanya ada orang yang berdiri di situ kan untuk menembak gitu. Hmm, keren, wow, wow gede banget ini, banyak banget loh guys, asli banyak banget. Banyak banget seneng, guys! Istilahnya, lihat pameran-pameran kayak gini ataupun perarakan-perarakan kayak gini ya. Di sini juga ada, tapi kalau istilahnya kita melihat pengetahuan, kita akan bertambah daripada negara lain ya. Istilahnya, kayak Singapura kemarin kita udah lihat gitu kan? Terus, uh, ini Malaysia. Dan mungkin kita akan juga melihat daripada negara Brunei ya kan. Oh dan lain sebagainya guys. Hmm. Mantap sih. Oh. Ini udah anti peluru semua itu. Untuk kaca-kacanya kayaknya anti peluru guys. Wah wow, monster ini truk monster guys, keren. Kayak ada bis lagi, ya ada dua, ada tiga berarti bisnya ya. Oke. Okay. Oh yang yang yang prajurit prajuritnya udah nggak ada nih guys, udah selesai kayaknya. Tapi kendaraannya masih banyak banget. Uh ini keren banget, mantap sih. Wow, ini sudah anti-anti berlurus semua guys. Wah ada drum band lagi. Oh, yang sebelah kirinya guys ini guys. Mantap sih, mantap. masih banyak kayaknya ini asli ini udah mau selesai loh guys belum belum belum habis juga ini untuk kendaraannya ya guys ya Wih keren banget sih itu bannya kayak muter ke belakang gitu guys wow keren ya Kenapa sih istilahnya kalau jadi tentara tuh kayak keren banget gitu guys Saya lihat istilahnya orang-orang di Indonesia can, yang udah menjadi tentara Kayak temen saya banyak juga yang jadi tentara jadi polisi juga guys Itu wow beda gitu auranya tuh beda gitu Wow oh ini udah habis nih guys Nah ini udah habis nih belakang udah Uh, banyak banget ada berapa tadi ya? keren sih. Ini yang terakhir kayaknya nih tank nih, tank. Uh. Mantap. Penutup itu sudah. Oke, okay, udah habis, guys. Wow. Mantap. Homo Oh, ini mansionnya. Wah keren Beda gitu auranya ya Kenapa gitu Masya Allah gitu Mantap Ini cuman sebagian aja nih Yang tadi banyak banget yang kesana kan Wah snipernya guys Mantap Oke right, guys selesai videonya So lihat tadi guys Istilahnya day pertama Ini hari pertama ya guys ya Malaysia Merdeka 2022 perarakan aset angkatan tentara Malaysia So ini namanya ATM ya kan Seperti itu dan kita boleh melihat ya kan Dan Banyak banget guys Asli banyak banget ya Banyak banget istilahnya kendaraan-kendaraan Yang dimiliki oleh tentara Malaysia guys Dan kita juga Pasti ini belum semuanya ya kan hanya beberapa unit saja yang dikeluarkan ya uh oh, mantap bersih tak serabut rakyat berdisiplin majulah Malaysia Terima kasih Abang jasa bangsa dan agama dan negaraku Malaysia tak sangka kita punya kelengkapan tentara yang begitu berbagai betul kan kita udah tengok tadi Wow baru tengok kendaraan dan anggota begitu banyak terlibat pembarisan merdeka ke-65 tahun 2022 pasti gempa Oke okay. Terbeh hormat pada semua. Oke, okay, masya Allah. komennya bagus-bagus ya, mantap. Pameran dan pertunjukan memang cantik, tapi untuk menguruskan setiap peralatan berfungsi dengan baik cukup susah. Alat ganti pun suka untuk didapati betul sih, ya kan? karena kalau istilahnya itu kan dari negara-negara luar banyak juga tapi ya memang kayak gitu guys alat-alat untuk berperang, alat-alat untuk pertahanan memang seperti itu ya kan dan selamat menyebut hari kemerdekaan Malaysia kena beli tank Abrams Amerika baru paduwe so itulah tadi guys videonya dan keren banget ya guys gimana komentar teman-teman langsung aja komen di bawah guys saya nggak ngerti lagi mau ngomong apa karena ini sangat wow banyak banget dan keren banget gitu guys ya. Wow, pokoknya istilahnya kita harus berbangga dengan negara kita. Berbangga dengan prajurit dan juga tentara di negara kita. Jangan sampai istilahnya menghina dan istilahnya mencomoh mereka. Karena mereka yang selama ini menjaga bangsa dan tanah air kita. Indonesia merdeka Malaysia bisa merdeka juga itu semua berkat ya kan berkat perjuangan daripada tentara dan juga perjuangan daripada nenek-nenek moyang kita. So mari kita di hari istilahnya kemerdekaan ini Indonesia maupun Malaysia ya kan di Singapura juga itu bertepatan di bulan Agustus. Jadi mari kita kirimkan Fatihah kepada mereka semua yang Muslim yang beragama Islam agar supaya ya diampuni dosa-dosanya dan juga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu untuk para pejuang kita ala hadhi niyaw bi kulli niyatin al Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladh amin Oke okay guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh